Yo bosku, halo, welcome back again kembali lagi bersama gua dan KAKEUS. Alright bosku, kali ini gua bawa model 76 ribu ya. Kita langsung gaskan di bed 1000 aja langsung kita coba ya bosku ya. Langsung kita turboin aja 20 kali siapa tahu nggak dapet sih. <laughs> Oke okay, bosku ya. Semoga gue ucapin ke kalian Semoga kalian tetap selalu enjoy Sehat selalu Happy selalu ya Dan banyak duit selalu ya Berlimpah rezekinya Supaya kalian bisa depo Dan menambah cuan Kepada diri kalian ya bosku ya Tapi kalau udah udah Rezekinya melimpah Buat apa? Lagi depo ya Tapi gak apa-apa bosku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 Kalau yang hobi cewek mau pasti tetap beli cewek ya <laughs> Tapi kalau hobi, hobi kayak misalnya, hobi gua itu melihara-melihara hewan ya Jadi gua bisa beli-beli hewan dari hasil maksuin, itu ya Swinny, ya. Jadi gak apa-apa ya boskinan Dan ada yang bilang itu uang haram ya Jadi kita beliin hewan, kita beliin peliharaan aja ya Hewan peliharaan haram ya jadi kita panggil misalnya kita beli anak anjing loh, anjing haram lu ya <guluh> Emang dasar orang haram buat beli anjing haram Oke kan kita buy spin aja langsung all in bosku Berani banget ya Kenapa gue bisa berani? Karena gue liat RTP di website ini Tuh gacor banget bosku Ini RTP-nya sudah tinggi ya Dan udah gue buktiin tadi di Turbo dan Quick Spin itu pecahnya mantap-mantap ya, udah keluar-keluar, udah cerot di luarnya berkali-kali bosku ya. Jadi langsung aja kita gaskan kita buy Spin ya bosku, ya. karena di RTP-nya sudah membuktikan bahwa ini valid bosku. Ya. RTV yang kita pakai itu sangat valid Jadi kalian bagi Kalian yang belum tahu Gimana ngecek RTP langsung Aja ke kolom komentar gua Atau ke tentang channel gue ya bosku Di sana gua taruh linknya Untuk kalian Langsung pantau sendiri ya Oh uh, mantap jam pasirnya konek bosku uh, Kuningnya lanjut kuningnya bosku Tambah ini 5 kota konek doang Yongs gak tuh ya Yongs lah Orek Mana ini tapi si kakek nih Malu-malu angkat keteknya dia Hajar terus tambahin lagi ke yang banyak ke Aduh giliran, Tadi pecah banyak nggak diangkat keteknya Minta dihantam Memang ini keluarga Uus nih Ayo Uus Si kakek Uus Kakek Uus hmm. Ya lumayan ya Daripada lumayan ya boski ya tapi kayaknya ini enggak baik enggak balik model ini <laughs> balik model enggak nih what the fuck what the fuck what the fuck ya bosku what the fuck bosku what the fuck enggak apa-apa ya bosku ya? lagi masih ada masih ada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 Trot di luar bosku, ternyata dia, oh, trot lagi bosku, di luar lagi trot seratus ribu nih, eh seratus ribu, enam belas ribu, kok seratus ribu, trot terus anjing, kali sepuluhnya berkali-kali, geng, yoi geng, tambahin lagi trot lagi, gila gokil ini, auto, auto mega ya bosku gak sensasional, soalnya pecahnya cuman tiga ribu ya,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 ini dikasih lagi pecah di luar atau free skater ya Somba, Supaya kita bisa Wait, itu dia yang kita tunggu-tunggu Dapet juga free skater kita dapat free spin bosku Ayolah, tadi gue buy spin gak dikasih Malah boncos ya bosku Cuman isinya sedikit Bodong, ini harus berisi lah Supaya bisa balikin modal gue yang tadi lu ya Ayo ayo kaki us masa gitu doang apa pan itu percuma dapat free spin di apa di bed gede ya main gede lah seribu tuh bed delapan ratus hebat ya bed seribu uh bed delapan ratus ya uh mantep Lumayan lah ya, daripada lumayan jadi udah 160 ini Yuk gaskan lagi tambahin lagi kakek us Ijo nya connect dong Ijo nya connect dong yoi i aduh gak dapet lagi Tapi sudah lumayan ya bosku 17 ribu, nice Oke okay. Oke okay, Ijo nya connect lagi bosku Gak tahan ya bosku Mana tahan bosku mana tahan Oke, okay, the best of the best Bede, bede, bede, gokil Ayo, pecah lagi Itu dia sang piala Dan gelas-gelas kaca bosku Gelas-gelas kaca Udah pecah semua Aduh, ini oh, iya. ayo ketek longget dia Sekali dua aja, kasih plus Sekali dua aja, nah dikali sekali tiga auto sensasional sudah pasti auto sensasional ya nggak diragukan lagi nggak mungkin ya enggak sensasional karena memang gacor bosku Yo, ya, auto jackpot kita dapet seratus ribu bosku aduh capek juga gue mau terus ya wow, wow, wow, wow, wow. kita skip apa, apa ya jangan dulu dah ini kan sensasional di dalam skater, di dalam free spin pertama kali ya Jadi jangan di skip dulu Biasanya gue skip kalau misalnya sudah kedua, ketiga Tapi kadang juga gue diemin aja bosku ya, Sambil kita memperpanjang durasi bosku Karena durasinya, kadang begitulah ya Kita lagi pengen cepet-cepet dapet Jackpot, eh nggak dapet-dapet eh dapet sensasional lagi Jack. kita lagi nggak pengen main ya lagi pengen biasa aja eh malah dikasih bosku ya gue lagi pengen santu-santu aja mainnya ya padahal gue nggak nggak spin terus ya kalau spin terus kan, itu tandanya gue pengen cepet-cepet bosku ya tapi ya nggak cuman spin aja kita harus perhitungkan juga ya, jangan sampai bangkrut ya. Kalau misalnya habis buy spin terus lu itu buy spinnya boncos. Jangan lu terusin ya bosku, saran gua lu langsung dimanualin lagi aja. Dimanualin dulu atau lu ganti ke itu dulu ya. apa namanya sih? Wih, 400 bosku anjir gokil. Loh. Kita udah dapat 400 ribu. Yoi jadi kalau misalnya habis poncos lo mati kali 12 konek di gelas-gelas kaca mantap tambahin lagi gokil merahnya konek juga mantap banget ya memang the best emang nih yo yoi 400 ribu lebih bosku kita gokil Nah kalau misalnya lu boncos ya abis buy spin lu jangan langsung buy spin lagi lu pasti auto rungkat bosku udah dipastikan itu gua udah berkali-kali kayak gitu ya bosku ya boncos sih ya, bosku jangan sampai itu terjadi ke kalian lagi ya bosku jadi abis buy spin oh anjir connect mana deh anjing ya usah dikasih dimanualin aja di spinnya langsung spin otomatis aja terserah mau pakai turbo atau quick spin ya bosku dan sekali lagi gua kasih tahu link untuk main di website yang sangat gacor yang gue mainin ini lu langsung aja ke kolom komentar ya bosku ya dan cek RTP-nya di kolom komentar gua ada link nya ya bosku ya atau di tentang channel Gue pasti cantumin di tentang channel ya bosku ya. langsung ke channel gua buka ke bagian tentang channel atau about ya bosku ya, gaskan di sana linknya gue taruh langsung ada di sana bosku. Oke thank you banget buat kalian yang selalu dukung gua Gue WD dulu aja ya jangan sampai kesedot lagi lumayan banget ini. Thank you semuanya jangan lupa like.